Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya di sini guys hai, hai, pada hari ini kita akan pergi ke salah satu tempat yaitu seorang petani yang lagi hai, tanam. hai, ya, hai, Di sini kita akan memberi sebuah pertanyaan bagaimanakah cara menjadi seorang petani yang sukses dan handal khususnya di channel saya sini guys ya tetap selalu bersyukur walaupun menjadi seorang petani dan let's go bro oke nah guys dalam video kali ini kita akan pergi ke salah satu tempat seorang petani yang saya janjikan tadi untuk menanyakan hasil dari panennya guys berupa seperti cabe terong dan selada di bawang Di disini kita akan menanyakan terhadap salah satu seorang bapak-bapak tersebut guys bagaimanakah cara get sukses menjadi seorang petani yang handal dan tetap selalu bersyukur guys yuk let's go bro yuk kita mampir ya guys seorang petani yang berada di ujung sana Ya, ternyata bapak itu lagi membersih ya, uh, ladang, ladang ya bahasa kita, ladang-ladang guys. Ladang. Mari kita mampiri. Yo guys, assalamualaikum bang, selamat pagi bang. Ya, kok boleh tahu siapa namanya bang ya? Iya oke okay, guys. Pada hari ini kita lagi bersama seorang bapak Dayat yang sedang lagi membersihin. Uh, seperti pohon-pohon yang ada di sekitar, guys. Ini di samping saya, ini guys, terdapat sebuah pohon cabe, terong, dan seladari bawang perai. Nah, kali ini kita akan tanya kepada Bapak Dayat, bagaimanakah cara proses dari awal Bapak Dayat uh, menanam seladari bawang perai, terong sampai cabe. Pak, kau boleh tahu, Pak, ya, bagaimana cara proses pertama kali kita menanam cabe, ya, Pak? Ya pertama kita tanam dari membaik bijinya. Ya. Oh pertama kita harus membaikkan bijinya. Lanjut Pak. Terus sudah uh, sekitar sebulan kan, sudah tumbuh-tumbuh sebesar ini. Ah ah ah. ah. Uh, kira enam belas senti, cm Enam belas baru kita tanam satu-satu. Oh gitu. Ternyata guys, langkah pertama kita harus uh, menanam nah, atau dalam bahasa kampungnya membayakkan bijinya di atas tanah sekitar satu bulan lalu tumbuh lebih kurang 16 cm. tingginya 16 belas senti setelah itu kita lakukan proses apa lagi ya pak ya uh, tanam uh, sawah lagi nah uh, setelah itu kita lakukan proses penanaman satu biji dengan jarak berapa satu uh, siku satu siku yang ternyata guys lebih kurang satu siku berapa senti pak ya lima puluh gitu ya pak ya Uh, kalau boleh tahu Kira-kira dari hasil panen ini ya Pak ya Berapa lama kita menunggu Dari jangka waktu yang gitu Pak Supaya kita dapat uh, memanen hasil dari empat cabai ini empat Pak 4 bulan setengah 4 bulan setengah hmm. empat bulan, empat bulan setengah lebih kurang Iya ternyata guys Dari hasil panen cabai ini Kita akan menghasilkan panen dari yang kita tanam ini Lebih kurang yaitu 4 bulan setengah Kalau boleh tahu Pak ya Berapa harga satu kilo cabe di pasar gitu, Pak. Kadang enggak menentu. Uh -huh. Bisa jadi sekilo sampai 80.000. Iya, yeah, iya, nah, yeah, iya. Yeah. Paling murah sampai 7.000. Iya, yeah, iya. Yeah. Ternyata, guys, dari hasil panen cabe yang berada di sekitar ini, kalau harga mahalnya itu lebih kurang kita dapat 80.000 dan mini minimal sekali itu dapat 7.000. Waduh, sangat sangat sangat uh, Minim sekali ya guys ya dengan harga seperti itu Kalau boleh tahu ya pak ya Walaupun menjadi seorang petani Kita harus tetap selalu bersyukur Dan tetap tekun dan menjalani profesi kita Walaupun menjadi seorang petani Kira-kira apa saran dan masukannya bagian anak, anak muda yang berada di luar sana gitu bang? Ya soal untuk petani? Iya Ya, ya gimana ya? Kalau petani itu semua tergantung orang masing-masing itu. Iya betul, betul betul Pak. <tuh> Kalau bilang berat, berat pertanian Kalau ya. dapat rasanya. Hmm. Enak enak rasa bertani itu, Iya, enak enak enak <tuh> ya Pak ya. Kira-kira di pertanian ini kita bisa kita makan di sini. Iya iya iya. Nah, kan, misalnya kita enggak enggak perlu beli-beli apalah sambal putus-putus macam-macam. Hmm. Kayak hmm. untuk, -untuk sayuran lah, beras cukup lah sini. Ya, ternyata guys, dari hasil kita bercocok tanam di sini, seperti pembelian makanan kita sehari, beras, cabai kan kita udah nggak beli lagi, guys. Ternyata alhamdulillah, walaupun bekerja seorang petani, alhamdulillah makanan kita sehari-hari sudah dapat dari penghasilan ini, guys. Dan jangan lupa, kita tetap selalu bersyukur, walaupun menjadi seorang petani yang handal dan tekun. Bersama channel saya di sini guys cukup sekian dan terima kasih guys, Let's go kali ini saya berada di salah satu tempat uh, Seorang petani yang lagi memanen sebuah lobaknya guys Di samping sebelah kiri saya ini Terdapat sebuah lobak yang sudah siap untuk dipanen Ternyata saya sangka lobak itu tumbuh bagian dalam tanah Ternyata itu bagian luar guys seperti ini seperti ini guys dan ini pun udah siap untuk kita panen seperti ini proses penungguannya selebih kurang selama tiga bulan guys agar kita untuk menjadi dapat untuk memanen sebuah seloba Hmm. Es pada hari ini merupakan hasil panen dari bapak tadi ke bapak dayak Nih berupa sudah dari bawang perayang lagi dibersihin oleh kakak kita yang cantik ini guys ini proses penjualan di pasar guys. nanti sekitar jam Dua belasan kita akan bawa ke pasar untuk jadikan uang. Nah ini guys, salah satu proses dari uh, panen dari seladari bawang perai guys. Pada hari ini, ini kita, kita melakukan uh, pembersihan terhadap uh, seladari bawang perai. Di sini kita akan memberi sebuah pertanyaan terhadap kakak ini guys. Apa maksud dari uh, kita membersihkan seladari bawang perai ini guys? Oke kak, lihat tahu kak ya apa alasannya kita harus membersihkan uh, seladari bawang perai ini kak? ya, ya kak kira seperti apa ya kak ya? relax sudah tidak senang. iya ya nggak iya, apa apa kak. Baksa, apa barang penjualnya mau. oh gitu. karena cak itu dijual lah. oh ternyata seperti ini kak. maksud kak itu dalam proses pembersihan seladari bawang perai ini Uh, agar kita di, kita membawa ke pasar agar terlihat lebih cantik gitu guys. seperti ini agar terlihat lebih segar dan fresh gitu guys. Oleh sebab itu dilakukan proses pembersihan secara kontinu gitu guys. Nah ini guys salah satu contohnya guys ya proses pembersihan setelah dari bawang perai dari hasil panen kita pada hari ini guys. Tetap semangat dan tet Halo, Kak, eh. berapa satu kilo dari harga selada dari bongkarai ini eh? Iya, Alhamdulillah guys. Ternyata satu kilo sel dari bawang perai ini dengan harga dibanderol 3.000 guys. Sangat mantap dan sangat bagus untuk dijadikan uh, sebuah kebutuhan kita sehari-hari seperti pembelian beras ya kak ya, seperti beras untuk kebutuhan kita sehari-hari. Dan ini pun dilakukan proses pembersihan guys. Sampai uh, sel dari bawang perai yang kita panen ini benar-benar begitu bersih dan bagian ujungnya ini harus kita bersihkan guys seperti ini agar satu saat nanti kita bawa ke pasar dia lebih bersih dan lebih memiliki uh, nilai harga gitu kan guys di pasaran seperti ini guys salah satu Ka ini bersihnya Nah itu proses pembersihan guys Kita bagian ujungnya harus kita buang, guys, agar terlihat warnanya lebih fresh, seperti hijau gitu, kan, guys? Ya, seperti ini. Dengan harga di 1 satu kilo, itu lebih kurang dengan harga 3000 ribu, guys. Nih. Ini dari hasil kita membersihkan guys, begitu fresh ya sangat segar dan bagus yang akan kita bawa nanti ke pasar ya guys berapa hasil panen hari ini guys terima kasih uh, saran dan masukannya semoga ini menjadi sebuah pelajaran terhadap kita uh, bersama agar apapun yang kita miliki tetap selalu bersyukur walaupun menjadi seorang petani guys ya cukup sekian dan terima kasih.